Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma Sahabat-sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengaji quran Atau belajar cara membaca Al-Quran serta belajar menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengurai tajwid pada ayat ke-267 surah Al-Baqarah Seperti biasa kita baca terlebih dahulu baru setelah itu kita akan membahas tentang ilmu tajwidnya Mari kita mulai dengan diawali pembacaan tawul terlebih dahulu. A'Almuzbilaini <Suluh> minasyauntanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, di sini terdapat hukum bacaan wajib motasil karena ada motobi yang bertemu dengan huruf alif di dalam satu kalimat. Membacanya bunyi ya dipandangkan dua setengah alif atau lima harukat Ia ya ayuhaladi di hukum bacaan maltauni, karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah membacanya bunyi di dipanjangkan dua huruf. Ladin amanu a, hukum bacaan mad badal, karena ada huruf berdiri pada huruf alif, membacanya bunyi a dipanjangkan dua huruf. Amanu Nuh no, hukum bacaan Maja'is Mengfasil Karena ada Maktabi'i Yaitu Waw sukun Yang didahului Baris dombah Kemudian Bertemu dengan Huruf alif Di kalimat Am Di lain perkataan Membacanya Bunyi Nuh no Dipanjangkan Dua setengah alif Atau lima harukat Hukum maja'is memfasil dan wajib mutasil membacanya sama-sama dua setengah alif atau lima harkat. Hukum bacaan ikhfa' hakiki. karena ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa'. Membacanya bunyi a ah disamarkan, jadi membacanya bukan an lagi, tapi am um, ujung gigi yang atas yang depan menyentuh pada bibir, jadi itu yang disebut disamarkan. Kemudian didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. al um, hukum bacaan matamig. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhommah Membacanya bunyiku dipanjangkan dua harkat. Al-fiqu <play> min <pokemon> Min-hukum <music> bacaan ikhfa hakiki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf to' Membacanya bunyi min disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harfkat. <tuh> ba. Hukum bacaan matba'i kalimy karena ada harfkat berdiri pada huruf ba. Membacanya bunyi ba dipanjangkan dua harfkat. Min ma, ma hukum bacaan maktabiyahi karena ada huruf alif yang didahului baris fathah membacanya bunyi ma dipanjangkan dua harokat ma kasabetum Kasab. terdapat hukum bacaan qalqalah surah karena ada huruf qalqalah kol yaitu ba yang sukun berada di tengah-tengah kalimat Membacanya dengan pantulan kecil kasabtum huruf qalqalah kol ada lima yang berkumpul di dalam lafad qatobu jad Yang pertama yaitu qaf yang kedua to yang ketiga ba yang keempat jim yang kelima dal Ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di tengah-tengah kalimat, maka disebut dengan bacaan kolokolah suro. Ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di akhir kalimat, maka disebut dengan kolokolah kubro, membacanya dengan pantulan. tum. di sini hukum bacaan iluhar syafawi. Kerana ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain b dan mim, membacanya bunyi amnya di sini dibaca dengan jelas, atau bunyi tumnya dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Kasebatum wa mim. Wa mimma Di sini mimma Hukum bacaan gunah musyadad Ditandai dengan mim yang bertajdid Membacanya bunyi mi dimasukkan ke ma sambil didengungkan Dan dipanjangkan dua sampai tiga harukat Wa mimma Ma Di sini hukum bacaan Majjais memfasil karena ada matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah Kemudian bertemu dengan huruf alif di lain perkataan Membacanya bunimah dipanjangkan dua setengah alif atau lima harukat Wa <tuh> rajna hukum bacaan qalqalah surah karena ada huruf qalqalah yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil raj raj aranjana lakum lakum terdapat hukum bacaan idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim Membacanya bunyikum didengungkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harikat Lakum minal arm Tanda waqaf namanya waqful awla sini lebih baik berhenti Ketika berhenti atau waqaf pada huruf yang didahului oleh huruf yang sukun Maka huruf yang terakhir yaitu di sini dot tetap dibaca namun tidak sepenuhnya minal arm. Kita lanjut walantayam mamul khabitham minhu tufuqun wala hukum ba'an mattamii karena ada huruf alif yang didahului baris fathah membacanya bunyi dipanjangkan dua harakat wa la di sini hukum bacaan gunah musyaddadah ditandai dengan huruf mim yang bertasydid membacanya Munia dimasukkan kemah sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat wa di sini hukum bacaan iduhar halqi Karena ada non-sukun yang bertemu dengan huruf H Huruf iduhar yaitu ada enam yang terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama, bagian yang pertama berada di tenggorokan bagian bawah yaitu hurufnya ha dan hamzah atau alif Bagian yang kedua berada di tenggorokan bagian tengah Hurufnya yaitu a'in dan ha Bagian yang ketiga berada di tenggorokan bagian atas Hurufnya yaitu kha dan gha'in Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut Maka membacanya dibaca dengan jelas dan tidak boleh didengungkan seperti di sini, nun sukun bertemu dengan ha, maka membacanya dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Min <tattire> hutum, <tire> kalau didengungkan seperti ini. Min, <tire> tidak boleh, karena ini izhuar. Min <tire> hutum <tire> fi di sini hukum bacaan ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Membacanya bunyi tu disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harukan Tufi ku hukum bacaan Karena ada waw sukun yang diawali baris dombah Membacanya bunyi ku dipanjangkan dua harukan Tumfiquna walastum bi'akhidihi illa antumidu fih Walastum Di sini hukum bacaan ikhfa syafawi Karena ada huruf mim yang bertemu dengan huruf ba' Membacanya bunitung didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Wailestum bi'a hukum bacaan mad badal ditandai dengan harokat berdiri pada huruf alif. Panjangnya dua harokat. Bi'ahidhi <tuh> hukum bacaan matbani karena ada sukun yang didahului baris kasrah Membacanya bunyi dipanjangkan dua harkat Khidhi <Sessiz> illa an La hukum bacaan maja'is mufasil Karena ada matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah Kemudian bertemu dengan huruf alif di dalam an Atau uh, di lain kalimat membacanya bunyi la dipanjangkan 5 harakat illaa antu antu di sini an hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta membacanya bunyi a disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat Antumidu fi Antumidu Hukum bacaan matami'i Karena ada sukun yang didahului baris dhamma Membacanya bunidu dipanjangkan dua harkat Antumidu fi Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqful aula artinya berhenti lebih baik namun dilanjutkan juga boleh. Kemudian ketika berhenti di sini maka hukum bacaan fi dibaca dengan maqari disukun karena ada mutabi'i yaitu ya sukun yang didahului baris kasrah kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf maka membacanya bunyi fi boleh dibaca dua, empat, sampai enam harikat. Kita lanjutkan. Wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid. Wa'lamu muhukum <tuh> bacaan maja'is munfasil. Karena ada wahusukun sukun atau maktabi yang ditandai dengan wahusukun sukun yang didahului baris domeh, kemudian bertemu dengan huruf alif di, da, di lain perkataan atau di lain kalimat. Membacanya bunyimu dipanjangkan dua setengah alif atau lima harf. Wa Anak hukum bacaan gunnah mosyadat karena ada nun yang bertasdir. Membacanya bunyi ad dimasukkan kena an, begitu cara masukkan. Kemudian didengungkan annya dipanjangkan an an dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat an allah. Kemudian lafahat Allah dibaca dengan Allah atau dibaca tebal. Tidak dibacalah. karena huruf sebelumnya yaitu Nun Baru Fathah. An-nallaha ghaniyun hamid. Ghaniyun, hukum bacaan idhaharu halki. karena ada tangguin tambah yang bertemu dengan huruf idhahari yaitu Ha. Membacanya bunyi Yun dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Rani Yun Hamid. Hamid di sini terdapat hukum bacaan makarik disukun karena ada maktabiyah yaitu ya sukun yang diawali baris kasroh kemudian bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena berhenti. Maka cara membacanya, mid, boleh dibaca dua, empat sampai enam harkat. Kemudian di sini ada bacaan, ada hukum tajwid kolakolah kubro. Karena ada dal yang disukunkan berada di tengah, berada di akhir kalimat. Maka membacanya dengan pantulan kuat. Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayu Amanu min 2000 3000 000 000 ما كسبتم وَمِمَّا أخرجنا لكم من الأرض ولا تَيَمَّرُ Subhanallahu alazim. Semoga bermanfaat, jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.